Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ini e, pasangan indukan maklet Dua Tiga Sini empat Lima Enam Tujuh Oke, okay. sini 8, kurang lebih saya mempunyai pasangan indukan non-clerk itu sekitar 16 pasang Saya beli per pasangnya 1,5 juta Ini pasangan baru yang baru saya beli Ini baru kawin-kawin Nah, nanti pas ee, dia nelor Terus kita cek telurnya isi Jangan langsung diganti sama telur biola atau PB Biasanya kalau misalnya ada indukan lain non kita uji dulu kalau misalnya indukan ini bagus buat dipakai babuan kita tuker dulu misalnya ini kebetulan posisi ke ini lagi ngelolong anak ya nah ini lagi saya uji dulu dia ya, telurnya saya tuker sama indukan yang di sini. oke ini juga lagi jadi saya kemarin beli hampir 4 pasang barengan yang ini nelor Barang sama yang ini, ini juga telur Tapi telurnya saya puker Yang ini saya kasih telur 4 Yang ini Saya kasih telur 3 Oke okay. uh, Dan saya lihat Kayaknya uh, Untuk indukan yang ini Dia cukup bagus Untuk jadi uh, Burung babuan. nah Dia ngeloloh 4 anak Bodinya udah Sedikit gede banget Ya Indukannya Udah eh, Teruji Pinter eh, Mengurus anak ya Oke Nah langkah selanjutnya eh, Prinsipnya peternak sistem babuan itu adalah Memindahkan telur eh, Yang bisa dibilang telur mahal Telur mahal Ke telur burung murah Jadi Sahabat-sahabat eh, semua Kita percuma kalau misalnya Mau eh, memindahkan telur josan, ke indukan josan. Terkecuali kalau misalnya indukan josan tersebut misalnya terahan kekek panjang, terus dia dikawinkan lagi sama indukan yang berprestasi di lapang, tapi dia tidak bisa ngurus anak gitu. Nah itu boleh pakai sistem babuan. Kenapa? Karena meskipun ijo kalau ijo, kalau yang emang terahan lapang biasanya dijual lebih mahal. Oke. Okay. Saya sekarang itu lagi membabukan. <tuh> empat ekor eh, anak biola ke babuan, jadi di sini itu indukannya biola kali biola. Kemarin saya cek nelornya empat. Nah, nelornya empat itu jangan langsung dipindahkan ke empat babuan. Eh maksudnya empat telur jangan dipindahin ke satu babuan. Jadi biasanya kalau misalnya ada telur empat, saya kasih ke babuan yang misalnya kebetulan ini bareng sama biola dikasih ke indukan yang ini, tiga telur biola. Kebetulan di sini ya udah udah gede-gede banget. Ya. Ini anakan biola. <tuh> ya. Itu anakan biola udah gede-gede. Di sini ada tiga ekor anak biola. Terus satu lagi biasanya yang telur terakhir saya babukan indukan lain karena saya biasanya maksimal kalau misalnya indukan ngeloloh itu mau non klep atau bukan non biasanya maksimal ngeloloh tiga biasanya kalau misalnya lebih dari tiga eh, anakan yang keempat biasanya mati nah di sini karena eh, disini telur babuan itu di sini ngelornya ada lima butir, saya kasih telur biola satu, telur dianya sendiri dua, kebetulan ini kemarin dia nelor lima, isi 4 nah saya kasih telur biola satu, telur uh, aslinya dua, nah telur satunya lagi saya pindahkan ke babuan lain, oke kita lihat, di sini ada satu ekor anakan biola. Oh. Ya, di sini ada anakan biola, satu ekor di sana tiga ekor, jadi empat-empatnya. Alhamdulillah, bisa selamat sampai gede, tanpa kita harus capek-capek ngeloloh. Nah, ini belum makan biji, adeknya sudah netes lagi satu ekor. Ini saya taruh di sini. Uh, ini juga indukan babuan, saya kasih di sini 3 telur. Di saya kasih 3 telur. Ya. Di sini udah ya kelihatan udah ada ngetes satu ekor. Eh masalah, coba saya dekatkan lagi. Satu, nah, sama elanya goyang-goyang, saya Uh, ini pakai kamera handphone. Ya. oke. Okay. Biola untuk uh, panen bulan depan udah netes. Oke, okay. ini satu indukan sama yang tadi saya bebukan. Okay. Makanya banyak yang tanya kok Mas satu indukan biola dalam setahun bisa produksi 12 kali atau saya panen uh, sebulan sekali dari satu indukan biola Kebayang kalau misalnya uh, mas-masnya punya indukan 10 ekor atau 10 pasang Kita pakai sistem babuan Oke okay. Nah sekarang saya akan bahas caranya okay. yang harus pertama-pertama eh, disiapkan yaitu ini saya koleksi telur jong ini ini sebenarnya fungsinya buat eh, apa ya buat eh, nipu indukan babuan jadi ceritanya gini awal saya eh, menggunakan sistem babuan Pertama-pertama itu saya beli eh, indukan dari teman Beli indukan dari teman, nah ini eh, pasangan PB kalau di BS Jantannya udah kelihatan birahi, dia udah mulai eh, bikin sarang lagi Serutan kayunya dia gigitin Biasanya betinanya nunggu di dalam Awal-awal saya menggunakan ternak sistem babuan itu adalah Saya membeli pasangan dulu waktu mahal PB kali PBS PO dan konon kata beliau uh, dia suka nelor 4 atau 5 tapi telurnya jong. Nah, saya coba dulu uh, mungkin Mas Pino tahu sendiri <gulau> beliau yang jual vitamin WP kurang lebih 3 tahun yang lalu saya ditawarin uh, vitamin WP. Dulu kemasannya masih plastik pakai plastik biasa enggak enggak enggak kemasan botol kayak gini gitu nah begitu saya pakai saya kasih dari sebulan kemudian dari saya beli eh, indukannya nolor lima nah nolor lima saya cek ternyata isi semua nah cuman itu indukan saya lihat eh, giras banget begitu saya buka indukannya berasa rusuk, gitu nah pas waktunya Ngetes, saya lihat, wah ada cangkang e, telur di luar gitu. Nah ternyata saya lihat e, emang udah ngetes. Saya nggak berani buka glodok gitu karena indukannya emang benar-benar giras. Besoknya saya buka, ternyata anakannya udah mati kebencet. Nah ada di situ ada sisa telur 4, Ternyata saya cek masih isi. Saya pindahkan ke kebetulan ada yang bareng waktu itu saya nggak belum nggak nggak ada. Pasangan indukan onclef buat jadi bahan babuan gitu cuman kata teman-teman kalau buat babuan pakai onclef selain bodinya gede dia juga melolohnya bagus gitu Nah pas waktu itu telurnya saya ambil 4 butir ternyata apa semua jadi kalau nggak salah jadi PB-nya dua jadi PB-nya jadi dua gitu jadi saya dulu beli indukannya 75 juta langsung balik modal meskipun itu saya jual 30 keluhan udah 10 juta gitu Jadi dalam 2 bulan saya hampir balik modal 2,5 juta malahan untung 2,5 juta gitu Oke okay, nah sekarang kita bahas ke sistem babuan Misalkan kalau misalnya uh, Ini misalnya ini indukan biola Indukan biola kali biola Misalnya nelornya 5 telurnya 5 telurnya okay. 5 isi semua Nah telurnya 5 isi semua Yang 3 telur Biasanya 1,2,3 telor Mas pokoknya harus berani nyanter gitu. Telur ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima itu perbedaannya cukup jelas. Kadang-kadang kalau misalnya telur yang pertama itu udah hitam banget, yang kedua uh, hitamnya masih agak terang-terang uh, gitu. Nah biasanya telur kelima itu masih dalam berbentuk urat-urat. <tuh> Jadi kalau kenapa saya kalau misalnya uh, babuan satu dikasih telurnya tiga terus babuan kedua dikasihnya dua gitu soalnya kalau misalnya telur 5 dimasukin ke babuan semuanya 5 telur itu biasanya yang hidup itu antara telur 1 sampai ketiga telur 4 atau kelima biasanya mati nah seperti yang saya lakukan tadi kan di sini saya kasih telur yang keempat kebetulan telur biola saya nah, tadi telurnya cuma empat di sini telur terakhir gitu nah yang di indukan sini tadi itu telur ke satu, kedua dan ketiga. Nah, yang ini natas biasanya indukan asli ini indukan aslinya juga di sini. Biasanya 10 hari setelah telur dipanen, biasanya indukan udah telur lagi. Nah, yang tadi saya liatin di sini kan eh, anak kan baru natas satu. Mungkin kalau misalnya saya cek lagi. Indukan di sini kayaknya udah mau nelor lagi gitu. Jadi prinsipnya kalau misalnya pakai sistem babuan Kalau misalnya punya indukan mahal 2 atau 3 Kita harus punya indukan minimal 6 pasang Nah kalaupun ya kadang-kadang kesulitannya -kadang uh, uh, Mencocokkan atau menyamakan produksi gitu soalnya kalau misalnya telur kalau misalnya indukan babuannya nggak nelor itu kita nggak bisa nitipin telur biola gitu nah terus masalah waktu atau e, jarak angkrem e, misalnya telur biola angkremnya 15 hari telur babuannya angkremnya e, minimal atau paling ini 12 hari lah jadi kenapa telur babuan lebih mudah jadi kalau misalnya misalnya telur babuan udah nelor 15 hari Kita kasih telur biola yang baru angkrem atau yang baru angkrem misalnya 5 hari Nanti si babuan akan ngerasa jenuh Yang biasanya natas 21 hari ini ditambah 10 hari jadi antar 30 hari Biasanya itu yang menyebabkan e, telur e, biolanya sama babuannya dikubur di Jadi mendingan ngerasa si babuan itu ngerasa telurnya lebih cepat menetas. Daripada uh, lebih lama gitu Ya mungkin penjelasan dari saya sekian Mudah-mudahan uh, bermanfaat uh, Mohon maaf uh, videonya agak acak-acakan juga Soalnya saya uh, ngelihat antusias yang teman-teman yang komen di postingan saya kemarin Dominan itu penasaran sama Ternak Sistem Babuan Oke okay, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi